Nih, nih, nih, nih, nih, kulo muncanji, nih, kulo nih, kukan bulan yang lalu, nih, kuhakam hikam. Terus, kulo mulang hikam, nih, kuncam selasa pagi, nih, kubun pun sekitar dua tahun. Waalaikumsalam, hasil di paring ya Allah, nih, kuhakam. Terus, kulo kepingin, nopo? ngatam itu menusandiki merki coro ulama tambah sa tabak kata tambah nabi saya terus harus sama nanti perasaan orang meluk ngaji kemeluk kata menusng ngaji beberapa hamba raro raro segera ngaji beberapa raro sepodera raro yang penting ditompon nabi pengiran ngatur nah tetes kolok ada azam sebokah itu ngoten nambah lagi ngadung lagi rasa tenanan tenanan ya ape ora ya ape murko pengiran pasti nabi bersalah jadi tenanan itu eklase nanti nggak rasa tenanan, sih tenanan pokok cara hikam itu termasuk ngeten hikam itu yang arang hikam itu jenis ibnu atau ilah asalkan dari ini murid abdul abbas al mursi, abdul abbas al mursi ini murid abdul hasan loh asal di kulonku sih nauh hikam mulai riyan ini mohon bertahun-tahun sampai sekarang tiap berditempil sering mau jadi hikam termasuk ada penyataan. Ya, tapi yo jurnut, terus biasa ngeliat orang merumus majelis, wah yo jurnut, wali. Nah gue gawe-gawe. Nah gue ngapa nih gue belum jadi wali, seramutun. Nih gue udah ni, buatan alamin Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kalau nu nate umroh 2009, terus haji 2013, terus kemarin gue loh umroh malih tahun kemarin baru ruah kemarin. Nih gue kadang-kadang Berkali-kali kalau itikaf termul tasam, tapi rata usidot dumo sampai sini dia. Berdoa dumo tapi santok, nggak grabe dongonnya. Bubengiran di celing, enggak tak eling. No. Berdoa hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang, karena yunab bahu itu man ya juzu alif alifal yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah Awal raba kalani kok beli ini. Detik pun gak berdengar pengulatan sampai pe dumo. Gedung aku ingin ya, pengiran C L rasidu ya, tuh. <laughs> Asisten dulu, gua grab itu mana. Apa ini? Gak gawe-gawe loh, saya asli. Maksudnya asli, grab itu mana kan? C e. Leng, kok? Tapi gue sampe pulau ini itu akhirnya emang mau cocol apa? Mau cocol apa? Kan gertung, kok? atau bagus dius, terus. Tadi uswanya unik, wong wong unik, aduh gawe gawe Tapi aja cuma Wa inna wa elingno, ya jadi si unik.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 baca kalau yang merasa dosa tapi biasa keteng tengah tinggotton jadi akhirnya irarong pokoknya aku nggak pengen ya tuh nggak pengen ora ya ora pas dengar ya anut wali pas ora ya anut paling kadang bener jadi pas dengar ya bener pas ora ya bener. tapi itu mang sebagian materi dia jadi ini nanti saya bacakan hikam dua dua kata mutiara terus dengar sebaya dengar zaman dengar sebaya dengar biasa kita gak sanet. Madhab yang diakui termasuk Torekoh Muqtabaraw selain naqsyabadiah kojiriyah Nopo Shadilya La Shadilya itu Nihikam ini Mereka menghikam Sengarang Abdul Abbas al-Mursin muridnya Abdul Hasan Nopo Shadilya Sehingga orang tahu Madhab Shadilya yang lewat kitab Nopo Hikam Makanya Kitab-kitab uh, apa saja Generasi setelah beliau Itu gak bisa lepas dari kitab Nopo Hikam Sampai teranih ini Hikam atau iya Madhabi wana ku Atau iya Muka Atau iya itu nih? Singarangu atau Ata'illah, disebut Hikam Ata'iyah Itu beliau sebetulnya ada orang alim yang butuh mikir jiliman kebutuhan hmm. Ya orang waras, teman-teman Misalnya orang waras begini Banyak orang waras itu <gulau> beda-beda waras begini Misalnya gini, Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh Terus Beliau membuat makalah gini, aku lagi manaaka antadda'iyah mimma lil mahlukin Allah itu mencegah kamu, melarang kamu, mengklaim barang yang tidak milik kamu padahal sama-sama miliknya makhluk. misalnya Mustafa punya mobil, saya aku milik saya boleh tidak? boleh tidak sama saya? tidak boleh kan? Mustafa punya rumah, saya aku milik saya boleh tidak? tidak boleh kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa. Allah menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa. Kamu tidak boleh, misalnya gedeng orang, oh wongoniku mesti su'ul khotimah. Dosen menentukan itu milik Allah. Wongaku barangnya wongera ya, oleh mengaku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya, jangan yang normal saja artinya istihad itu kan normal, nggak perlu orang pinter banget. Tapi seiring roh itu uang gak rasanya tadi Setelah dijelaskan kan masuk. Masuk akal, kayak tadi. Dungo, kok terus, Koyo Simbo, Obong Ibingi, ini salah rumah lagi, gue beli legno Kan masuk akal. Tapi jangan otak aku, umur kalo serasi, gue serasi. Uang kalo tando, tuh kan gue tenang Jadi ini kula waca kalih mawon kenangan kula ben dadi iki kenangan kula makalah saking napa hikam nggih. Niki kula waca Arab ya mawon nggo Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke nek maca malah bingung biasa alon monggo jadi biar mereka mana akan tata iya kami maling maslukin apa jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain apalagi mengaku ngaku hak semile Allah sehingga kita tidak boleh misalnya masuk noti yang mesti celoko nyelakkan orang itu hal hal ya, mesti bener disoawe di bener salah kamu juga gak usah merasa salah, soalnya saya kira-kira soleh Soleh sudah itu, ya Allah, sudah lagi gitu. Terus menghentikannya beliau ini Ilahi kulama akhrosoni lumi antokoni karomuka Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya Antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jeneng, jeneng Itu perasaannya hikam. misalnya sampean prosodisamu terus rawani dungo Rosso Salamwo ake terus ngroso Ra ahli suarko niku cari hikam. Gusti kono eling eleng salamku lo kau rapantas nugu suarko. Tapi na eling lo manijen dengan gepantas ma won. Nego nah, tindos ngono nigo tindos. Tina Di eleng tuh sambo sambo na ke kan kapantas nugu suarko. Taina eleng jembale roh mateo wo. Gepantas ma won. Naji mo ilahi kula ma asroso nih lu karo muka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk Maka saya akan digerakkan lagi punya harapan Karena sangking melimpahnya nikmati jeneng Jeneng atau peparingnya Jeneng Terus beliau disarah-sarah dicontohkan Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan? Enggak. Tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim Maka jadilah Umar seorang yang muslim jadi orang tampak keinginan pun kalau Allah menjadi baik ditarik ya menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya uang apa ya jadi uang apa ya uang aku nge neng neng uang niat HP. Woi, soh di HP no pangeran atau sinder Sayutina. Sebenarnya ketika nggak rom ninggoni Sunan Bonang ya untuk memas. Niatnya wa elek. tapi ketika awam bersama jadi HP. Ada takdir yang mau mandu dia jadi HP, bahkan jadi wali itu wakul lama ayah Satni al-Sofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk maka saya akan diharapkan lagi diberi tomah, diberi harapan oleh banyak peparingnya jadi ini klausupun khasnya madhab sadili itu melihat sisi positif, jadi misalnya dengan sholat ini rumah misalnya dengan sholat. Potensi gak diterima itu tinggi, mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin healing macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya gak diterima Allah. Tapi dalam WhatsApp jadilah berpikir gitu itu gak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang gak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun hidup kafir gak pernah sujud. Kamu sekarang ditegur mau? sujud, jadi mesti kena sholat bar subuh maturun Gusti. tadi saya sujud sama jenengan, maturun Gusti. tadi saya ruko sama jenengan gak usah mikir kok ditempel ke orang, itu eleng terus nanti setelah dua aja ya begitu, eleng terus, tadi ditegdir sujud, ditegdir ruko, ditegdir sholat sehingga hmm. matab sadhiliya itu sampai mengatakan begini orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang di misalnya muslofah sholat bersolat duhur kemaren, mungkin duhur salah terus berbah dia, berbah dia mm -hmm. kalau sholat menang sehingga sholat duhur aku tak rasa sangking syukur pulau, aku duhur pulau sama paham yang nanti saya duhur pulau perkara ini aku ada kelakokan ini juga karena ketika diberi pengirahan, uramaren Kurangnya, tapi kurangnya ini like. kayak pangeran polisi, kurang pengiran nopo, kurang ini, kurang pengiran. Kurang di watak nol, enggak terlalu prosedur geruang lebih sujud. Niatnya apa? Yuk, apa ini? <tik> ya, mulanai pulau nate bebek jenengan golongan bulan balik cerita sampai anak sujud tuh, untuk menjadi sah itu kan batuk tangan loro dengkul loro, jelmaan loro, sehingga harus sujud pada tujuh anggota. Jadi menurut madhab yang asal kalau sujud itu harus tujuh anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup baduk to antik sikil, anggerwis ngine, jadi jenenge sujud. Alasan ulama ini yang masuk akal, saya kira diwale ono zait yang muslim, badut -e di bumi niat sujud ning berholo hukumnya kafir to ora. Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya yang gue top itu apa asal badoo nempel? Mulane cari ulama sing kau sahani. Lajyo gomorota terus asarat, kok gue bener? Asarat. Lajyo <laughs> sing di gomorota terus asarat lo sing sujud gue pengeran. Gak sah. Namo nu terus asarat agar namo ya cening ya? Sujud. Bukti ini pesang gue dateng ramur, gomorrah. Yo, udah yo, ulah diulah yo macem-macem. Mana -macem. gak jangan neta aku? Apa ya munasake? artinya, saya kan Mas mazhabku, maksudnya mergokuloh lah ya sadar, sebagian mazhab saya itu masalah bagi anda tapi saya ikut anda lebih masalah kan apa-apa <tapi> orang-orang, maksudnya kan gak jelas, acuannya hukum Dan ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, kok ancanan orang kafir tapi barukannya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, sebenarnya di Amerika, ada masjid, di Australia itu barokahnya mahasiswa pekerja orang kedonyan macam. Sekarang orang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata sebagian mungkin katot wedoan ngono katot macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita ya kita berpendapat ya seperti itu. Bapak alam ya yo mungkin naik HP, mungkin ora bapak alam semoga itu rumah apa tapi kan kita ada satu arah karena ngendikan ya, seperti kecelakaannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israil berjabat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kan terima. Ke ISO Israil. aku ikasih pengir, mau sok dipate ini. Hal roh al khalil yumi itu, gholilah, ono kekasih mati ini, kekasih. Mesti keliru perintahmu, Israel Semuanya ngono, Nabi Ibrahim, kowe topi pate ini. <tuh> Cora, Cora Israel, guys, menarik akhirnya balik balik ke hmm. Gusti amarta nila ila abdin la yuridul mauta wa yakulu hal ro'e yumi khalil yumitu khalilah. Ya Allah kau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasihnya cari israel masuk akal, bisa mikir juga israel masuk akal jawabnya Allah ini Ullahu jari, katakan pada Ibrahim hal ro'e tal khalil yak rohu ayyalka khalilah. Ibrahim kandani, ada kekasih tapi rasiap ketemu sing dikasih Artinya kalau tidak berani mati, berarti ra siap ketemu saya dia bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang nggak siap ketemu kekasihnya Israel marah dengan Ibrahim Kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya Oh ya mati saya kira <tuh> nah, Itu logika yang terbangun, makanya dengan perbandingan logika itu akan terlihat Pertama, kalau logika Ibrahim itu masuk, masuk akal. Tapi ketika Allah menghentikan, oh, neraka no, kasih, rahasia, ketemu kasih. Nah, kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang mansus, sukses, seorang laki yang gak ada ya, nasnya, kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab, kitab khilafah, kitab-kitab ikhtilafat dalam syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika ada Habib Zen, Samangke, semua ulama itu rujukannya kitab Allah Mahalifah, ya karena tadi yang enggak ada Nas, saya ulang lagi, yang enggak ada apa? Nas, itu ada sekian pilihan kau ya sama-sama masuk akal meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan kewan wanita ya, ada janazah ke gurih yang minta kau balau, minal minggu minta kau balau yang karim pasti dia bilang, oh ya sabeng janazah juga Hmm, tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat oh, eh, tapi mayatnya sudah tidak di nggak di depan, tidak di depannya sudah sekolah menang, menang, menang, menang buku-buku mayat itu di tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu berpoh, terlalu banyak dan sering, musim hajid, umpiro, kesalahan dekono.